Hei sayangku, hari ini aku cantik, seperti bidadari, bidadari di hatimu. Hei sayangku, perlakukanlah diriku seperti seorang ratu. Ku ingin dimanjakanmu. Emang saja, emang lagi cantik. Tapi bukan suka. So no. hey, aku cantik, cantik, cantik, cantik, cantik, cantik, cantik, cantik, cantik, cantik, jagari di hatimu, hei sayangku, perlakukanlah diriku seperti seorang ratu. Ku ingin dimanja kamu, emang lagi manja lagi pengen dimanja, pengen berduaan dengan dirimu. Emang lagi manja emang lagi pengen dimanja, pengen berduaan. 带走